Hey haters, dengerin ya. Saya beberapa kali nih ngomong tentang Lesti, bukan berarti saya membela dia. Saya itu nggak dibayar sedikit pun oleh Lesti. Tanya Lesti. Saya pun nggak kenal sama dia. Paham kalian? Saya menegakkan ketidakadilan moral yang bisa merusak mental kalian, terutama Lesti itu. Dia lagi hamil. Biarkan saja dia punya privasi sendiri kok. Sekali lagi ya. Dia pun udah beberapa kali saya ngomong di media. Tidak ada tuh minta terima kasih atau apa. Nggak ada. Tapi bukan berarti ini dibayar oleh dia. Paham? Saya ini psikolo. Psikolo media. Yang dikerjasama dengan beberapa instansi terkait. Yang saya bicara berdasarkan edukasi. Jadi Anda para haters yang masuk ke dalam saya punya akun. Siap-siap kalian diciduk oleh saya. Thank you.